Halo kawan, kembali lagi di channel Steffmau21 Nah, bagi kawan-kawan Yang ingin mengkonekkan STB-nya ke internet Tetapi tidak memiliki USB dongle Wifi Kawan bisa Menggunakan handphone Ya kawan, menggunakan handphone Dan uh, Kabel charger Ya kita bisa gunakan handphone dan kabel charger ini untuk membuat uh, koneksi internet ke STB kita ke box kita ya uh, mudah saja asalkan di handphone kita ada paket internetnya ya kawan ada paket datanya kita tinggal uh, konekan uh, handphone kita ke STB menggunakan kabel uh, charge handphone kita ini ya, menggunakan kabel charger ini saya uh, masuk dulu ke menu ya kawan, kita lihat ini ya, ini belum belum ada koneksi internet kemudian uh, langsung saja saya uh, hubungkan handphone ke STB saya ya kita tinggal hubungkan handphone ke STB menggunakan kabel charger ya kawan bila muncul seperti ini di layar handphone kita ini kita abaikan saja ya kita keluar saja kemudian kita masuk ke setelan handphone kemudian kita ke menu hotspot portable ya kawan ke menu hotspot portable kemudian kita aktifkan penambatan usb ini ya kawan penambatan usb mungkin di handphone merek lainnya mungkin istilahnya uh, berbeda mungkin uh, tethering usb intinya uh, di sini ya kawan di di hotspot portable ini ya kita aktifkan uh, penambatan usb-nya oke kan bisa dilihat ya di sana sudah uh, terkonek sini sudah aktif ya penambatan usb oke ya kawan ini sudah terhubung ya saya eh, langsung coba putar eh, ini tiktok saya coba putar oke ya kawan ini ya bisa ya lancar ini tiktok ya kawan lancar kemudian saya coba youtube kalau seperti ini kita keluar-keluar uh, kembali ya kawan kemudian kita masuk lagi masih kesalahan jaringan nah ini sudah bisa terbuka ya nah kawan kita bisa bisa tekan tombol warna merah di remote ya untuk memilih resolusi ya, resolusi pemutaran ini saya pilih yang HD ya 1080p untuk pemutaran YouTube oke ya kawan ini jadi lancar juga YouTube nya juga lancar saya uh, coba film jadi kita bisa gunakan handphone dengan kabel charger kita ya kawan kita bisa gunakan selagi handphone kita ada paket data ya kawan tentunya harus ada paket data. Ini lancar ya kawan? Itu lancar. Ini mitu bisa juga ya lancar juga ini ada video kita keluar saja bila uh, kesalahan jaringan kita keluar kemudian uh, masuk lagi video saya coba play ya kawan lancar juga ya kawan bisa lihat uh, resolusi pemutarannya ya di pojok di pojok uh, kanan sana ya ini ya resolusi pemutarannya h ade lancar Oke kawan jadi seperti itu mudah saja untuk uh, mengkonekkan uh, STB ke internet menggunakan handphone dan kabel uh, charger kita ya mudah saja ini uh, saya gunakan stb set box matriks apel merah ya kawan Matrix matriks apel merah yang kemarin sempat saya upgrade ini ya uh, versi softwarenya Hai jadi semua uh, lancar tidak ada masalah ya kawan untuk koneksi internet bila kawan tidak mempunyai dongle wifi kawan bisa menggunakan handphone dan kabel uh, charger handphonenya untuk koneksikan ke STB agar bisa terhubung ke internet oke okay ya kawan terima kasih bagi kawan yang sudah menonton silahkan tinggalkan komentar bila ada yang ingin ditanyakan sampai ketemu di video saya selanjutnya